Oke okay, sobat semua dimanapun berada Mari kita simak Ini tutorial cara membelah mobil kawat Yang sebelumnya saya pun Sebelah mata pun tidak mau menontonnya Dan pada hari ini Saya tuh membuat videonya Karena perlu dan butuh Bagi sobat-sobat semua dimanapun berada Jangan di-skip karena setiap hari anda akan butuh video ini salam subscribe dimanapun berada salam persahabatan mari kita simak cara memperhentikan mobil tawar wajah ini hujah saya bikin videonya untuk sobat-sobat semua ya jangan Nah di-skip terus menontonnya sampai selesai biar sobat-sobat semua paham nah tentunya sobat semua menghancurkan satu pisau dulu ya biar pangnya di belah memang terli terlihat simple tapi uh, waktu di belah itu agak kalah plastik Oke sobat semua, silahkan menyimak terus sampai selesai Jangan di skip Suatu hari pasti perlu tentang tutorial ini Semoga bermanfaat dan terus berkarya. Ini sudah terbelah tinggal dirapikan di atasnya bagian resum dan nanti agar tidak kena tangan ya Oke, okay, buat semua trik yang pertama adalah menggunakan gergaji agar karet meter sampai mentok ke kawat wajahnya Terus di gergaji. Kalau dipakai gerinda terus dia akan lengket ya. Mata krendanya akan lengket dan mengeluarkan asap di karet bannya, jadi digergaji dulu biar terkelupas karetnya. Kalau tidak ada gergaji, silakan pakaikan cangkul juga bisa ataupun barang. ini yang pertama sobat carikan garis tengahnya agar belahan bannya lurus di garis tengahnya terserah dimana digergaji dulu digergaji agar karetnya enter terlupas Tetap eh, menonton Jangan skip Karena suci pasti butuh dan perlu Terus tekan loncengnya Kemudian pada eh, kawatnya kita belah sedikit Agak cukup Gunakan gerenda, baru kita menggunakan pisau untuk membelahnya. Nah, di sini di garis tengah, baru diketuk biar tembus. tok yang tembus baru di ketok lagi di tobelah dia Nah ini caranya sobat jangan lupa dengan kakinya di langsung di ketok ya kakinya jangan lupa diketok juga habis itu terus mengetoknya sampai kelar sampai habis dia sobat semua, terus menonton agar lebih paham ada video yang unik lagi di depannya, jangan di skip dulu, nanti sobat semua pasti paham dan mudah untuk membelahnya, dan termasuk peralatan yang dibutuhkan untuk membelahnya, oke okay, terima kasih, salam menonton.